Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu kembali bersama saya Hasan Mawardi untuk membincangkan tema-tema keseharian kita dari perspektif psikologi, pendidikan, dan Islam. Tema yang akan saya ambil hari ini adalah tentang bangun pagi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pernahkah kita mendengar ungkapan yang cukup populer di kampung saya terutama, Rizkimu dipatok ayam. Ini biasanya disampaikan oleh ibu saya, nenek saya, ketika habis sholat subuh masih tidur. Ketika bangun kesiangan biasanya orang tua saya suka bilang Rizkimu sudah dipatok ayam. Tentu bukan berarti Rizki kita itu adalah cacing ya. Yang biasa diambil oleh ayam. Tapi kita harus belajar dari perilaku ayam. Coba sahabat-sahabat Ngaus perhatikan ayam. Ini dalam konteks kampung. Mungkin kalau di perkotaan, di sebuah komplek mungkin ini tidak kena. Ayam itu selalu bangun pagi. Sebelum waktu subuh masuk, biasanya ayam sudah mulai berkokok. Dan ketika gelap, masih belum terlihat apa-apa, ayam itu dengan sangat berani keluar dari sarangnya, bahkan mengajak anak-anak mereka untuk pergi ke sana-ke sini mencari rezeki Padahal kondisi masih sangat gelap, mungkin makanan juga belum terlihat, tapi dia tetap keluar tetap optimis mencari rezeki yang bisa dimakan hari itu. Ini yang harus dicontoh dari ayam. Ketika teman-teman bangun terlambat, semua urusan hari itu akan kacau. Teman-teman akan buru-buru, mungkin akan pergi ke sekolah, akan pergi kuliah, akan pergi ke tempat kerja, tidak sempat sarapan, tidak sempat mandi, apalagi olahraga, Pergi buru-buru mungkin akan terjadi sesuatu di jalan dan ketika sampai di tujuan kita dalam kondisi buru-buru mungkin emosi kita tidak stabil bisa saja kita melakukan beberapa kesalahan ketika sahabat-sahabat teman-teman ada jadwal meeting dengan orang penting atau bagi teman-teman yang baru lulus ya ingin melamar kerja dan Anda dijadwalkan untuk wawancara jam 8 pagi misalnya ternyata Anda terlambat bangun tidur lalu Anda terburu-buru mungkin bisa datang tepat jam 8 tapi dengan kondisi keringatan napas tidak teratur dan saat menjalani wawancara itu Konsentrasi Anda belum penuh sehingga jawaban-jawaban Anda tidak maksimal. Bahkan bisa jadi sebenarnya pertanyaannya sangat sederhana tapi Anda nampak kebingungan. Dan Anda menjawab pertanyaan tersebut tidak dengan penuh keyakinan. Dan pastinya kualitas wawancara Anda juga akan sangat buruk. Bagaimana tidak? Anda lapar, mungkin konsentrasi Anda ke perut, Anda juga tidak mandi, sehingga mungkin badan Anda lengket-lengket. Nah, sehingga penampilan Anda tidak bisa prima, tidak bisa maksimal dibanding dengan Anda jalan lebih santai, karena berangkat pagi-pagi sempat sarapan dulu, sempat mempersiapkan materi, sehingga ketika presentasi, betul-betul memberikan presentasi dengan kualitas yang sangat bagus. Ini pentingnya kita belajar dari ayam bangun pagi-pagi. Sedemikian pentingnya bangun pagi atau pentingnya mengawali aktivitas kita setiap hari dengan bangun lebih cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar dan waktu subuh. Walafazri demi waktu fajar, atau. Wa nafas, ya Demi waktu subuh Tentu ada filosofi yang cukup tinggi Ada maksud dan manfaat yang cukup besar Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Sampai bersumpah demi pajar dan demi waktu subuh Setidaknya sahabat-sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berbagai riwayat menyebutkan bahwa pergantian antara malam dan siang di situ akan ketemu dua malaikat, malam dan siang. Jadi, ketika kita mengawali aktivitas kita dengan bangun subuh, bahkan sholat malam, ya menjelang waktu subuh, lalu kita awali dengan doa, kita awali dengan permohonan perlindungan dari Sang Maha Pelindung. Ya, bagaimana tidak akan berpengaruh terhadap perjalanan kita, aktivitas kita dalam satu hari itu. Bangun pagi-pagi dan setelah itu melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan hari ini. Dari pagi sampai zuhur apa yang akan dilakukan, dari zuhur sampai asar apa yang akan dilakukan, asar pulang semuanya bisa tertata dengan baik perencanaan yang diturunkan dari rencana besar, rencana tahunan, rencana semesteran, rencana bulanan, rencana mingguan dan diturunkan menjadi rencana harian. Namun kalau ada bangunnya kesiangan seperti tadi saya sampaikan, secara psikologis Anda akan terganggu. Anda minimal akan buru-buru dalam melakukan sesuatu. Mungkin saja ada ketinggalan materi yang seharusnya Anda sampaikan, misalnya flashdisknya ketinggalan di rumah. Dan karena Anda sudah sampai di kantor, tidak mungkin Anda untuk pulang kembali mengambil flashdisk itu. Dan dari satu kesalahan itu yaitu terlambat bangun semuanya akan kacau balau. Ya, An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa terkait pentingnya bangun pagi beliau bersabda, Allahumma barik liummati fi buku ini nabi yang berdoa dan doa nabi selalu dikabulkan. Allahumma barik ya Allah berkatilah li umati untuk umatku fi riha di waktu paginya. Dan yang dimaksud dengan umat ini kan tidak hanya umat Islam saja, tapi seluruh manusia akan mendapatkan keberkahan ketika beraktivitas dimulai dari bangun pagi. Ini sangat penting, dan harus menjadi catatan agar kita konsisten bangun pagi. Untuk sesi ini, saya cuburkan terlebih dahulu, silahkan sahabat-sahabat like, share, subscribe bagi yang belum, agar channel ini lebih bermanfaat lagi. Walhamdulillahirrohabilalamin, wa'allahu'l-muwafiq ila'aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.